serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah prasahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengalami perjumpaan kita di malam hari ini tentu yang kita keunggahan pertama ada kabar spesial persahabat ya dari Rizky Bilar yang tentunya calon manten pria ini OTW Jakarta persahabat ya karena di besok sudah syuting JWB kembali. Mudah-mudahan selamat sampai Jakarta. Bersama ya, doakan yang terbaik. Mudah-mudahan abang Rizky bilat selalu diberikan kesehatan. Amin ya Robbal 'alamin. kalau masih ke juga tentunya banyak sekali komentar dan bujian dari para fans, yakni dari akun Instagram. Lingga dan mengatakan, lihat yang beginian mah jadi melotot terus nih mata. Aduh. Memang luar biasa persahabat ya Tentunya cowok-cowok ganteng Yang tentunya selalu membuat kita semakin bahagia Luar biasa persahabat ya Mudah-mudahan tentunya kita doakan rezeki bila selalu diberikan kesehatan Kelancaran sampai tentunya hari akad dan resepsi pernikahan Mereka persahabat yang Lesti dan rezeki Bilar Kita selalu doakan yang terbaik Mudah-mudahan tentunya idola kita selalu diberikan kesehatan Selanjutnya persahabat kita lihat juga Tentunya Lesti Gejora di sini masih berada di Bandung persahabat ya Kita lihat aja Tentunya dedek Lesti Dan ada sebuah postingan foto bersama saudari dedek ya Terbaik juga Tentunya calon manten wanita juga terlihat sangat cantik persahabat ya Aduh luar biasa Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti Gejora dalam postingan tersebut tentunya Dedek Lesti mendapatkan pujian dari para fans Salah satunya ada komentar dari akun tiwi.tiwi14 TV Mengatakan dalam kolom komentar Dede stylenya cantik banget Tuh, Luar biasa persahabat ya Pujian dari para fans luar biasa Memang penampilan Lesti kejora semakin hari Semakin tampil cantik persahabat ya Apalagi sebentar lagi akan melangsungkan acara pernikahan Aura-aura calon pengantin sudah tentunya terpancar dari laut wajahnya doakan yang terbaik para ya untuk idola kesayangan kita selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan tentunya dari Ustaz Sukial Buguri bersahabat ya luar biasa Ustaz Suki pun mengunggah sebuah postingan foto bersama Lesti Bilar serta Ayah Kejora bersama keluarga para ya luar biasa support doa serta dukungan dari Abah Ustaz Sukial Buguri Tentunya untuk anak-anak tercintanya Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan melangsungkan acara pernikahan Yang kemarin sudah tunangan persahabat ya Alhamdulillah lancar Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan acara akad resepsi pernikahan Lesti dan Rizki Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya Ustaz Suki Alpuguri menuliskan sebuah kalimat caption di situ dituliskan selamat buat Leslar dan segera menggelar walimatul ars berkah-berkah-berkah Amin. Itulah doa terbaik persahabatiah ya, yang diberikan oleh Ustadz Suki Al untuk pasangan Lesti dan Rizki Bilar. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan terkabul dan tentunya mudah-mudahan acara rangkaian akan serta resepsi nanti dilancarkan persahabatiah ya. Amin. ya Robbal alamin. Amin. Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah postingan Yang mana tentunya kita lihat ada info spesial persahabat, ya Ini tentunya diunggah oleh akun Instagram Leslar Indonesia 2020 menginfokan bahwa Adi Sky dan Bang Dery tentunya akan hadir di acara pagi-pagi ambiar Jam setengah sembilan pagi persahabat, ya Jangan lupa saksikan persahabat pastinya Mereka akan membocorkan sesuatu Apalagi sebentar lagi Lesi dan Rizky Bilar akan melangsungkan acara pernikahan persahabat ya jangan lupa saksikan tentunya besok Adi Sky dan Bang Derry akan hadir di acara pagi-pagi ambiar persahabat ya dicatat jam tentunya dan tanggalnya persahabat ya dalam postingan tersebut tentunya Semua kalimat caption info juga dituliskan besok pagi ada Bang Anil sama rilis di pagi-pagi ambiar pukul 8.30 tuh persahabat ya Mudah-mudahan saja ada kabar baik, ada kejutan bahagia tentunya dari mereka untuk kita semua para fans Selanjutnya juga kita mendapatkan bocoran persahabat ya Rangkaian acara siraman tentunya dan setara resepsi dari Indosiar Persahabat ya kita lihat di akun Indosiar Yang tentunya membocorkan persahabat ya Bahwa rangkaian di bulan Juli ada acara pengajian dan siraman takdir cinta leslar akad nikah takdir cinta leslar dan resepsi pernikahan takdir cinta leslar sahabat ya yang diadakan tentunya di bulan Juli para sahabat ya semuanya di bulan Juli sudah dipastikan akad nikah tentunya bulan depan persahabat ya tanggal dan hari belum di persahabat ya masih dirahasiakan doakan saja mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kejutan dan tentunya Mendapatkan kabar tanggal dan hari dari akad nikah Lesti dan Rizky Bilar. Terima kasih, ya kita sudah tahu semua bahwa bulan depan bulan Juli adalah hari pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia, kejutan spesial, dan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih.